Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Ita Valentina di Guruku Gamer Belajar ngegame, belajar Oke okay, hari ini kami ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru datang di channel ini Dan selamat bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kalian selalu tahu kalau kita punya video baru Oke, okay, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War Dimana kemarin kita sudah menemukan banyak puzzle untuk dipecahkan Dan banyak kotak peti yang seharusnya bisa dipecahkan Tapi karena mekanismenya masih terlalu sulit dan saya noob Jadi terpaksa harus move on Dan terakhir kita kemarin ketemu sama penyihir hutan tapi kita belum tahu nih namanya siapa yuk kita kenalan ya habis ini let's go press circle to start wah kemarin kita nggak sengaja nembak seekor babi hutan dan ternyata babi hutannya itu temannya penyihir hutan ini tapi kita belum tahu namanya siapa mungkin sebentar lagi kita akan tahu namanya dia siapa oke okay. Oh my God, gimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Apakah masih sehat sehat di rumah bersama keluarga? Dan saya harap uh, COVID-19 segera musnah dari bumi kita tercinta Oke, okay. selamat datang di God of War bersama adik Atreus yang imut-imut ya Imut-imut dan Papa Kratos Lagi menggendong babi hutan yang kita tidak sengaja lukai kemarin Nah, kita nggak tahu nih Katanya rumahnya sih... Oh! Wow! Impresif sekali! Warnanya itu lho? Ya ampun, bagus sekali grafiknya. Ya ampun, mataku termanjakan sekali dengan game ini. Sorry for your loss. We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. Himalay! Look! It's alright. Is he friendly? Uh, boy. I promise you, he's safe. Whoa, guys! Kalau kalian ketemu makhluk ini di dunia nyata, what will you do? Kalau aku sih akan terpesona dengan waktu yang sangat lama. ah uh, Permisi, Pak Kura-Kura Hutan. Permisi, saya cuma nganterin ini babi hutannya. Nona itu nggak tahu lah namanya lagi. Oh rumahnya itu bener-bener di bawah. You Oke oke. Okay, okay. Wah wah kasihan ini. Oke. Okay better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, you don't Hold him still before he hurts himself. Good. <laughs> Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? What else? God. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever.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 Jadi, uh, si penyihir ini yang saya masih belum tahu namanya Itu tahu kalau Pak Kratos ini bukan orang biasa Pak Kratos ini dewa Tapi, ternyata kita nemukan satu fakta Bahwa Pak Kratos ini nggak bilang ke si Atreus kalau dia ini dewa Mereka, apa? Iya Oke Oke, Madam By the way, white crash itu apa ya? White crash, white crash, white crash. Apakah yang putih-putih ini? Oh. Oh, kirain tanaman, ternyata ikan. Ah. Uh. Eh, kita disuruh nyari apa ini? White crash, white crash. Bukan ya? Kita setidaknya mencari sesuatu yang berwarna putih. Oh, ada ikan! Hai, ikan! Oh, bukan teman-teman, bukan. Hmm, hai, nak! Apakah ini bukan? bukan juga, pakai ini. Ya ampun tapi grafisnya itu loh sangat ciamik, itu bagus sekali. Uh, kita bisa tanya lagi nggak Mbak? Tadi disuruh nyari apa Mbak? nggak <laughs> tahu wujudnya, cuma nama doang. Oh ini mungkin, ah kan betul. Oke, okay. kita udah dapat satu dan ternyata butuh satu aja. Oh, ah, kamu kok ngebling di situ? Oke. Okay. ودي سها اوت I dropped it when you were chasing the animal That's If I if I lost it, You did lose it I'll take better care of it from mm. now on Oke, okay, sampai hari ini namanya masih The Witch ya Kita belum tahu namanya itu Sarah hal anything Kita bisa masuk lewat sini? Oh ini jendela, gak bisa pak Want solitude? This mark will hide you from... Those who might make your journey difficult.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 This underground passage should put you back on your path to the mountain. Just use the boat. Wait, and take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. Oke, okay, terima kasih, Ibu Witch. Terima kasih kita dikasih kompas, sama dikasih shortcut untuk bisa mengarah ke Tujuan kita ya, mana kita harus ke Puncak gunung untuk dapat rumah baru, maybe Thank you Ya ampun, amazing Aku suka banget sama dunia yang Magical-magical gini Apa Mengesankan, aku sampai kehilangan Kata-kata, iya, mengesankan Wow, keliling dulu ya Iya yeah. Iya yeah, nak, keliling dulu ya Oh my god Look at that Oh itu mapnya di atas kita. Oke. Okay. Jadi kalau kita mau ke tujuan kita, oh kita harus lurusin seperti itu. Eh ini apa? What is this? Oh oh kok ada orang? Oh ya ampun, bentar. Ini harus aiming aiming ini. Hmm. Waduh aku kok senup. Si Oh, oke. Okay. Nah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah! Ya ampun, kaget. Ah. Wow. Mom used to tell me about people nightmares or they are not? I don't remember much. I wish I could ask. Oke. Okay. Uh, <tose> ah. Ini apa ini? oke oh, bisa. Oh, ini penerangan aja mungkin ya atau kita harus achieve sesuatu? Maaf ya, battle saya agak noob. Udah kaget terus ke spawn. Akhirnya ke stun. Oh my god Maaf ya Tapi at least kita udah bisa Oke, okay, bisa turun nih Oh my god Ada droger Sebelum hidup ya kan? Sebelum hidup ya kan? Oke okay. Dan kita harus Butuh perahu untuk keliling-keliling di sini, dan ada treasure. Oke, okay, kita jalur darat dulu. Oh, apa nih? L, L to push, L. Oh, hey, i'm sorry. Oh. Oh, no no no no no no no no no no. Oke. Okay. Fungsinya untuk apa nih? Oh. oh perahunya itu berwujud bongkahan ini. Baiklah Dorong terus Dorong terus do do you know no. do Mungkin ada monster Di bawah air yang kita tidak tahu Wujudnya bagaimana Anakku jadi nurut saja ya Wah ini ada treasure Skit. Steel. Ya dapat satu. Ini apakah agak digeser seperti ini mungkin ya? Saya jadi nggak noleng-noleng. Sebentar anakku. Kok musiknya jadi serem? Bentar. Ini loh, aku penasaran sama ini. Jangan dideketin. Apakah menyakitnya? Tidak bisa. Bentar ya, kita keliling dulu. man Kita dapat jimat untuk maksimal health. Oke. Okay. Apakah kita perlu upgrade? Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Maaf nih, di tengah-tengah tiba-tiba upgrade nih. I'm sorry, tapi aku penasaran. Oh, bisa, bisa dipakai. baik kita bisa mengequit sesuatu tadi adik nggak bisa ini bisa oh semuanya bisa terus ini oke okay. nah equip equip seperti ini penting nah kita harus selanjutnya kita akan cari hex silver lagi Hastidaknya 500 ya untuk expert combat. Save dulu, save dulu. Oke, okay. back. Biar kita op over power. Nah, hmm. oke. Okay. Si, apakah kita memang harus ke sini? Ada dua jalan nih guys kan, ambigu kan, labil kan. Oh my god, ya udah deh. Bentar we'll I'm I'm nah This is great. cucur airnya semua ayo pak dorong yang bener, oh kita nggak bisa guys kesini, berarti bener kita harus manual ke belakang, bentar berarti kita harus manual nih ke belakang sebelum kita melanjutkan perjalanan karena Kita kemana? Loh, ke kebun tuh! Oh ya ampun di sana loh! Ya ampun Kak Ita. Ini, ini gimana sih? hah, aku tuh nangis! nggak bisa ya turun sini? Oke, berarti kita... Iya... nggak bisa! Ya ampun... Ya ya ya ya ya ya ya. Si si si krediti krediti iya si si kita harus kembali ke tempat yang tadi dan harus manual menggapai kotak-kotak itu. Oh buku. di kamar. Oke, okay, we're back. <laughs> ini kok gak enak ya, gini. Nah, oh ya untuk beberapa orang yang mungkin penasaran ya, kita kok bajunya tetap? Apakah tidak ada ganti atau Bukan. Untuk momen ini karena saya tidak punya waktu untuk memikirkan. Baju apa yang akan saya kenakan? Jadi, mostly akan terlihat memakai baju hitam Untuk kudungnya Kerudungnya, yo Saya tidak punya waktu untuk memikir Esok pakai baju apa ya nggak punya Gak punya, serius Mostly akan Pakai baju hitam Tuh. Ini loh kita nemu dua yang kayak gini <SILENCIO> nggak bisa itu buat apa ya <SILENCIO> perahu kita nggak bisa tuh ke situ apa kita coba aja ya apa yang terjadi kalau kita benar-benar ke bawah takut oh nggak bisa nggak bisa mentok mentok kawan-kawan nggak -kawan. bisa nih nah aku penasaran ini loh, untuk apa yang hitam-hitam itu Bentar ya, aku cek dulu. Kita itu harusnya ngapain sih? Guys, aku udah cari berbagai macam jalan nih kita tadi dan nggak nemu kalau kita tetap ke belakang dan manual kita cuma bisa straight ke depan aja kita nggak bisa ke kanan atau ke kiri jadi kita, aku barusan balik ke sini and I got nothing ya udahlah kita move on ke depan dulu aja siapa tahu nanti di depan ada pencerahan bisa muter atau anything semoga aja sih, bisa muter. Soalnya tadi mundur itu gak bisa, guys. Airnya jujur buat aku, takut indah sih, cuman takut aku. Gak bisa muter, ternyata, Pak. Ya ampun, padahal banyak kotak loh di belakang itu gimana ya caranya kalau kalian ada yang tahu caranya komen di bawah yo I need a clue the If that the sea, hey kaketaku wow nikmatin ya, rek lo lo lo eh hey. Eh, Pak Kratos yang benar nyetirnya Pelan-pelan ya Ya ampun, viewku, berantakan Nah, gini enak ini Dayungnya pelan-pelan Reh, aku takut ada moro-moro ada monster It's my weakness. Look at that! It's Thor! Thor, god of thunder. That's right! I never thought you'd listen when the mother spoke of the gods. I seldom did. Did she speak of one who could feel no pain? Oh, that sounds like Balder. Balder. An Aesir god, son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? tor Oh, ada patungnya, Thor Ada patungnya, Thor Aku sampai gini-gini soalnya aku takut, Re. Aduh. Air memberikan kengerian tersendiri bagi saya. Ke sini, ke sini. I, think I see just wow. sitting there in the middle of a lake. Wow, kita ada di tengah teluk maybe atau sungai. Yang penting bukan laut deh kayaknya, karena nggak ada ombaknya. Apa itu yang ada di depan itu? Adventurnya itulah aku suka. Dan objek-objeknya tuh banyak yang menarik. I see there, Miss Can't quite make it, out. it reads, sacrifice your arms to the center of the water awaken again the cradle of the world what throw our weapons into the water I guess that won't be a problem for you are you gonna do it apa nih apa nih jangan bilang ada monster laut dong oh my god no no no no no no no, no no no no takut takut It's the world serpent. Wow, What's this? What's this?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 Uh, we're going to the dock first, right? Okay. We'll be the first people to walk on it. And who knows how long? You know that serpent? He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Mm -hmm. look pretty big to me. Okay, two ketakutanku baru saja terjadi. Air dan Monster laut. <laughs> Terima kasih. What is amazing in the opposite way. Iku indah. Yang aku rasakan ya, rek. Iku indah. saya, saya, saya lemes aku. <laughs> yang aku rasakan adalah pemandangan tadi indah. Ada monster laut yang begitu eksotisnya dengan segala sisik yang dia punya, dan lain sebagainya tapi... ada di dalam lubuk hati kecilku itu kayak... Ke <laughs> aku gak ngebayangin kalau ketemu sungguhan gak ngebayangin aku aku pucat paling bisa <laughs> oke, okay, kita lanjutkan katanya kita disuruh ke sini dulu oh ya maaf ya kalau ada treasure-treasure yang terlewat maafkan aku Uh, kedepannya akan berusaha lebih baik Tapi jika masih tidak dapat saja Ya sudah Move on ya Jalan terbaik kita adalah Move on dan ikhlas Dan ternyata kastil ini sudah tersembunyi di bawah laut Sudah cukup lama Karena ini lihat lumut-lumutnya itu loh Sampai banyak gitu Ditumbuhi lumut-lumut banyak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 Nice to see you. To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Okay, talk to Brock. Wow, tanaman lautnya asri ya di sini ya, bagus. Nuansa akuatiknya itu loh, dapat banget. Ada barnacles, tahu barnacles rek. Ikut lo karang-karang! Ada lumut laut! Dan sepertinya kita akan upgrade senjata lagi. Apakah kita sudah bisa upgrade? Use it to get back Make your way to the tower. Okay. Now you're talking. Nah, mumpum ni. Mumpung kita di sini, bro. Ini gimana? Oh, We're kita cukup punya banyak hack silver hmm. yang ini kali ya. Defense st ada Strangenya ini aja. Okay, material Rage, you're going. Might last a day. Oke, langsung dipakai ya. Ah, rubber belt, divine and strange. Aku pakai ini aja. Soalnya kekuatannya tuh loh. Langsung pakai. Terus talismannya nanti ai. Apa ini? Apa ini? Symbol of Tuning. Runic Luck by Five. Runic cooldown Vitality. Kayaknya aku butuh sebuah luck ya. Ini aja deh. Wih, simbolnya Bluetooth enggak sih gu? Apa aku yang salah ya? Kue kayak simbolnya Bluetooth. Oke okay lah. Dan dan dan dan. Where's Apa? No, talisman ini ya, yeah, kita kekurangan hack silver. Oh, Oke, okay. nanti ya, dek Atreus. Oke, okay, habis. Habis, habis, so, uh, habis, habis you for of Udah nih Suruh kesini nih Wow Itu aku penasaran kita ke ini ke rumahnya si siapa? Which. Jadi kita di sini nih. Nah, ini apa ini? Oh, kita kita di sini. Oh, tujuan kita di sini. Ntar. What what situ rumah kita? Wah, kita udah jauh banget berarti. Ini rumahnya... si witch Tadi Brokshop, mm, mm, Maybe? Oh, bisa, bisa zoom? Oh, bisa zoom guys Oh, sudah mentok <laughs> Baiklah, kalau begitu apa kita jalan aja ya deket soalnya serius hmm, oke okay. jalan aja mungkin lebih seru kalau jalan asal nggak ketemu drucker aja oh iya, jangan lupa untuk cari secret ya dan treasure Apa itu? Hmm. Kayaknya game ini tuh sesuai dengan judulnya Bang Nget Banyak adventure Oke, okay. kita ketemu Chroker lagi Aduh, baik mm. mm. mm. mm. Oke, okay. dua kali pukul Oh, bisa meledak nih orang Awas Awas Hmm, hmm, kegaruk Heee eh. Wuh, kegaruk Awas Ya ampun, lupa I'm ready Ya ampun, bayangkan cewek yang lemah lembut seperti aku harus memainkan game seperti ini Yang banyak tempurnya hmm. Oke okay. Bentar, ada treasure Hal yang lama sekali tidak saya lihat Oke, okay, kita dapat Turun kemana nih? When the nih? Aduh, baca petaku buruk. I Yes, she fought beautifully. Ini dark here. Oh. Hayden area. Kita menemukan peta Main lonceng, loncengan lagi oke. Okay. Oh iya, tentang lonceng itu aku sempat mikir gini sih, uh, mungkin mereka itu punya detik-detikan sendiri. Kayak satunya bisa tahan 20 detik, satunya 15 detik. Aku sempat mikir kayak gitu saking kepo-nya sama yang kemarin itu. Harus diapa ha, ini nih tuan? Oh, Ini gini nih Nggak bisa terus, gimana dong? Nggak bisa juga Ya ampun, rumit ya dunianya Pak Kratos ini. Gak apa-apa, kita cek sesuatu dulu. Boy. Yes, sir, lore. Kind of oh, Find the apa. Nista! ale, uh, kamu gak bisa naik ke sini, Tale! pretty please, aha, aku penasaran! <tap> <tap> Okay, salah, hai hak silver yang pun ada tiga dong. Bisa nggak nih? Ya, bisa nggak nih? Ya? Aku pribadi yang cukup cepat menyerah ya, kalau dilihat-lihat. bisa Ah huh. uh. Ini deh. Teoriku kemarin tak coba ya. kurang dikit. Saya kita coba lagi dari belakang, tengah Ya Allah, Angel sumpah, aku sengerti karpet tapi ya Angel untuk derealisasikan. Oke, terus kita kemana nih? Sumpah dunianya kawat direk. Aduh, maaf ya, maaf ya sudah mencoba, sudah mencoba. Next time maybe akan aku coba dengan tanpa terikat waktu ya. Kalau kita ke fokus ke story-nya. I do not know. What is this? Oh. So, no any good stories to pass the time? What kind of story? I don't know. Mother always had stories. Weren't you told me when you were a boy? There was a man I knew of long ago. His stories were brief and purposeful. Sounds... fun? Do you remember any? Huh. There was one that concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house? Unlikely. So what happens? They wager on a race between them. The hare is too confident of to victory and foolish. While the tortoise is steady and disciplined, the tortoise wins. You haven't told a lot of stories, have you? Awas, pelan-pelan. Nah, ini lo hijau-hijau ini lo apa se? Aku nggak tahu. Kayaknya itu benda, benda penting deh Pak Kratos, anda serius? Uh, mau tinggal di tempat yang kayak gini? Bentar, heal dulu Ini sebelum ngeselin nih. Ya? Eh, ada giant nggak ini? Kok kayak giant gitu? Tau nggak, raksasa? Engga, nggak, Engga, nggak Nggak, bisa, nggak bisa Oke okay. Wah, kan? Lihat itu, oh my god Aduh, buruk nih Buruk nih Hmm. Looks like there's something written on it. Want me to read it? Hey, na, Ambilkan papa sesuatu, nak? Ada giant dong. Buruk firasatku. Hmm. We should look for more like this. Temukan empat yang kayak gitu, nak. Baiklah, sebelum dia bangun ya. Si ini, apakah tak tak matikan semua? Jaga ngerpoti. Udah, udah, udah. Here. boy. Yes, sir. Kvekiya. Mm. Ready mm. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm. apa nih out, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. oh makhluk tanah piye yeah. Oh, wow. bos fight iki. Mm -mm. Oh. untung ya bukan iya ih mana nih mana nih mana nih A to us and it here come now i don't bite you're <laughs> dead you're very perceptive and reckless take caution when lighting these braziers. sailorr and Hellwalkers will swarm to the flames like moths I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave us other spirits the lake of nine is full of them most are able to move on from this realm but we lucky few are stuck here in midgard until our affairs are in order perhaps you can help them as well we have no desire to help you spirit ah but you already have i only wished to see the sky again farewell Okay. Oh, he disappeared. Come, let us not be distracted. Sucuraku masih takut sama dia. Gak, gak nyaman. Yes, aja Enak. Naik. banyak item yang bisa kita kumpulkan. udah nih di sini aja nih. oke okay, berarti tujuan kita bukan ke sini ya. tapi kita nemukan banyak item dan of course something weird. oke okay, lanjut. So I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. It feels wrong to ignore them. We will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. Uh, I thought as much. Can't be any worse than the last one. Very well. Enough. Stories are for the boat. We must focus. Yes, sir. We must focus. Kadang aku sampai diem dan terkesimare. Dengan apa yang ditawarkan. Oh, jadi kita bisa lewat sini. lihat ya, Oh nggak tahu lo bisa turun lewat sisi satunya. Baiklah, baiklah. Nah, kita bisa ke sini. Hmm. Nah, jadi kita bisa make a shortcut ke sana Tanpa harus naik perahu Tapi sepertinya teka-teki itu tidak akan aku pecahkan Karena sulit sekali Dan waktu kita terbatas Hanya 60 menit Jadi ya, demikianlah Nah, tujuan kita ke sini nih. Oke, okay. lanjut. Nol, still can't Musuhnya banyak, Nak. Heal, heal, heal, heal. Heal. Heal. I told you. We should come back kita? nggak boleh ke Oh, boleh, tapi ya harus lewat-lewat gitu dulu Wow Wow, ini Waduh Banyak yang harus kita lakukan, ya Peace, pis peace, peace, peace, peace. poison. Sss sss sss. wait a minute. Wow, Woo! Terus aku kudu piye <laughs> okay. Another cipher piece. I'll see what I can fit together. Four, yeah. Cari di mana empat itu? gimana? Oh. those things? They smell awful. Oh yeah. Your mother called them scorn poles. Poison magic. She was the one who showed me how to disable them. What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Sure, it's foggy here. Another door. Should we... no, he is of no consequence. Uh, excuse me, but um, how did you come by that uh, axe? That is my concern alone. And uh, while I won't dispute that, I I know that blade. It was one of ours, but uh, <laughs> we didn't make it for you.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 I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked me to. Well, it's, it's true, but... But knowing your mother... <laughs> She would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her acts by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the Brands here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. <gasps>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 make that axe for my mother oh I'd recognize it anywhere ask me it's one of our best infused with the echoing screams of 20 frost trolls give or take okay. but why her how did you know her she sought us out in the beginning she was a special woman she wanted to protect people I suppose we thought it was a chance to give a to who for good she even spoke our native tongue she'd say Matherin Sam Gengor Egen Vigum Hans Gengor I That's right! That's impressive! I see a lot of her in your eyes You know? Okay, like we Come boy! Kita sepertinya harus closing di sini, yuk, guys! Well, well, well. So, terima kasih udah nonton hingga akhir, dan sepertinya banyak hal yang harus kita lakukan, seperti cari cipher. Kita udah nemu dua, dan itu kurang dua untuk membaca uh, Greek huruf Yunani yang ada di tengah, di atas itu kita masih butuh dua lagi sejauh ini masih itu aja sih yang uh, side mission mungkin ya kan mission utama kita kan ke gunung ke puncak gunung untuk mendirikan rumah baru dan lain sebagainya tapi ada side mission di mana kita harus cari peti dan baca tulisan Yunani untuk petunjuk maybe aku masih blank aku nggak tahu apa yang harus sebenarnya kita lakukan dengan cipher itu cuman Well, next time kita cari yang dua itu Apakah kita masih kembali Apakah kita masih bisa kembali ke Ke Yang tadi Kita coba dulu, misalnya memang tidak bisa kembali Oke, okay, ternyata kita bisa kembali Oke, okay, jadi next time kita akan lanjutkan untuk mencari 4 cipher yang ada Dan habis itu kita lanjut ke misi utama kita, yaitu ke gunung Oke okay guys, thank you banget udah nonton hari ini Terima kasih bertahan hingga akhir Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya Dan see you till the next video And ciao Dadah, dadah, dadah oh ya Allah Ya Allah, dunianya begitu besar dan aku merasa sangat kecil Semoga besok aku bisa menemukan sesuatu yang bisa kupecahkan Karena dari kemarin itu teka-tekinya aku hampir menyerah semuanya Dan itu tidak baik untuk dilihat penerus bangsa yang sedang menonton video ini It's not good Pink. Oke. Okay. Oke, okay, aku tidak ingin menambah musuh. Oke, okay, aku tidak ingin menambah musuh.